Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fadli Hangkiho. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Rezeki bertambah, berkah dan sehat selalu ya. Jadi hari ini teman-teman saya lagi jalan-jalan ke kebun ya. Ini masih pagi. Kurang lebih jam jam 7 ya. Jam 7 lebih sedikit ya. Dan kebetulan puasa. Tapi kita harus juga jalan-jalan ke kebun ya, karena melihat juga perkembangan tanaman-tanaman kita yang kita tanam, yang kita rawat. Dan kebetulan ada kurang lebih sebulan yang lalu, di tempat ini saya melakukan sambung pucuk palak Ini linknya di atas ya, dan jadi kurang lebih ini umurnya sebulan lebih ya, lebih 10 hari mungkin ya. Jadi sekitar 40 harian ya, 40 hari dan luar biasa perkembangannya sudah cukup bagus ya. Jadi ini udah keluar daun baru. Keluar daun baru. Jadi ini teman-teman hasil pemotongan waktu kita sambung pucuk gitu. Daunnya dua, ya, udah hitam-hitam gini ya. Nah, ini sebetulnya ikatannya kita sudah bisa buka tapi saya masih membiarkannya sampai akhirnya daunnya sudah besar-besar dan sudah betul-betul yakin bahwa sudah tersambung dengan sempurna ya. Jadi eh, kenapa pala kita harus sambung, teman-teman? Pertama karena pala itu ada yang betina, ada yang jantan ya. Nah, kalau yang jantan itu tidak akan berbuah, teman-teman ya. Jadi dia hanya sampai pada berbunga tidak akan jadi buah ya bunganya itu masalahnya nah bagaimana kalau kita sudah terlanjur menanam pala lalu kemudian uh, palanya tidak berbuah tapi sudah besar besar ya yang lain sudah pada berbuah uh, pala yang lainnya enggak karena jantan nah apa yang harus kita lakukan banyak teman-teman yang uh, yang stres dengan tanaman pala yang tidak berbuah akhirnya mereka memotongnya Uh, tetapi kami di video-video kami sebelumnya Nanti lihat linknya di atas ya Ada cara bagaimana mau mengatasi tanaman pala yang tidak berbuah Hanya berbunga terus menerus tapi tidak berbuah Nah oleh karena itu teman-teman Apa yang harus kita lakukan di awal-awal kita menanam pala Langkah-langkah seperti ini patut kita coba ya teman-teman ya Kita coba untuk sambung pucuk karena Sambung pucuk itu memiliki banyak keunggulan ya. Pertama otomatis sudah bisa apa tanamannya pasti berbuah. ya. Itu komitmen eh, yang harus terbangun dari awal. Karena dari kita mengambil entres ini ya. Entres ini teman-teman minimal tiga kriteria daripada tanaman pala yang kita ambil entresnya untuk kita sambung teman-teman ya. Jadi pertama tanamannya harus atau eh, indukannya. Indukan dari entry ini harus sehat. Itu yang paling penting teman-teman. Yang kedua, indukannya pasti harus ya. Harus memiliki buah yang lebat ya. Yang ketiga, indukannya harus memiliki buah biji ya. Biji yang besar-besar ya. Karena patokan kita ketika kita uh, memanen hasil pala yang kita jual, kita perhitungkan kan hasil uh, buahnya itu biji ya. Bijinya... Kalau besar-besar, pasti uh, volume beratnya pasti lebih ya. Karena itu, harus minimal tiga syarat itu yang kita lakukan untuk sambung pucuk dan hasilnya, teman-teman. Hasilnya, ketika kita sambung seperti ini, kita tanam pasti hasilnya akan mengikuti tanaman induk ya yang kita ambil dari entrisnya tadi, teman-teman. Karena itu, kita tidak mengalami kegagalan, uh, penanaman, dan... Akhirnya kita stres ya. Jadi menghindari kita stres untuk kita menanam pala. Dan agar palanya berbuah. Kita lakukan inovasi seperti ini. Sambung pucuk. Dan yang paling menarik lagi. Tanaman pala itu mudah sekali disambung teman-teman. Kenapa? Karena memiliki getah. Getah yang banyak. Mempercepat merekatnya. Entresnya uh, sama induknya. Karena itu tanaman pala yang kita sambung itu. 90 sampai 95 pasti berhasil. Dan ini mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menanam pala, mengembangkan tanaman pala. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama menanam pala di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.